Hai hai hai Siapapun pasti akan ketakutan jika bertemu langsung dengan hewan buas Apalagi hewan yang ditemui adalah hewan yang terkenal sebagai predator Predator adalah makhluk hidup yang memangsa hewan lain Dan menempati tingkat trofik yang lebih tinggi daripada produsen dalam rantai makanan Namun pernahkah kalian mendengar istilah Apex Predator? Apex Predator adalah predator yang menduduki puncak rantai makanan Kata apex berasal dari bahasa latin yang berarti puncak, sehingga apex predator kerap disebut sebagai predator puncak. Posisi mereka yang menduduki puncak makanan, membuat apex predator tidak dimangsa oleh hewan lain dalam lingkungannya. Dan sudah gak heran, jika harimau adalah apex predator yang hidup di kawasan hutan. Hewan penyendiri ini memiliki rahang dan cakar yang kuat, menjadikannya predator puncak dalam ekosistem. Meski termasuk dalam apex predator, namun tanpa disangka ternyata harimau juga bisa takut lusok. Hal tersebut pernah tertangkap kamera oleh petugas Dinas Kehutanan India Susantananda yang akhirnya video tersebut viral di media sosial. Terlihat dalam rekaman tersebut menunjukkan kerbau berjalan di jalanan sementara seekor harimau mengintai di semak-semak. Kucing besar itu menyerang seekor kerbau yang berhasil menakutinya dan kerbau itu pun melanjutkan perjalanan sementara harimau tersebut menyeberang jalan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain harimau, ternyata singa juga termasuk apex predator Lusol. Dengan rahang, cakar dan tubuh yang kuat, tidak ada keraguan bahwa singa adalah hewan yang sangat kuat. Bahkan binatang buas ini dapat membunuh hampir semua binatang di alam liar. Sebagian besar singa tinggal di padang rumput Afrika dan sebagian kecil tinggal di India. Singa betina berburu dalam kelompok membuat mereka menjadi predator yang tak terkalahkan. Meski singa betina yang berburu, namun ternyata singa jantan lebih kuat dari singa betina dan mereka berperan mempertahankan habitat juga kelompoknya. Singa tidak takut pada binatang apapun di alam liar, meskipun jelas bahwa mereka bukanlah hewan darah terbesar. Hal ini memungkinkan singa untuk memburu hampir setiap hewan di habitatnya. Eh, meski keluarga kucing besar memang dikenal sebagai salah satu predator paling mematikan, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa takut. Sebelumnya juga beredar sebuah video aneh yang menjadi viral, di mana seekor singa menjadi ketakutan oleh seorang pria yang berkelana sendirian di hutan, ...yang hanya bermodalkan sebatang tongkat. Seekor kucing besar jantan dewasa di tengah hutan... ...dengan seorang laki-laki yang nampaknya sedang marah... ...berjalan menuju singa sambil mengayunkan tongkat... ...tanpa takut dimakan hidup-hidup. Melihat tingkah laki-laki itu... ...singa tersebut terlihat melarikan diri ke hutan... ...setelah seorang pria menunjukkan tongkat kepada kucing besar. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian...